Selamat datang di podcast Warm Finance. Halo, selamat sore, Mas Ferry. Selamat, selamat sore, Raffi Ada gua pak datang di sana, Pak Dinar sudah bergabung sama kita. Selamat sore, selamat Pak Dinar. Selamat sore, Pak Dinar. Dari tim collection management departemen head ya Pak. Sper. Betul ya. Oke, terima kasih Pak Dinar sudah mau join sama kita. Kita akan ngomongin apa, nah, apa nih, Mas Ferry sore ini? Nah, Ferry. spesial hmm. ya. Ngulik atau ngulas info menarik. Hari oh, ini, okay. berbobot nah, kan dari Bo ya, ya? Oh, oh, ya. oke okay, okay. ya, biasa. Nah, apa yang akan kita bahas pada uh, kesempatan kali ini adalah tentang collection management collection ya. Collection management, wow, pasti seru nih lo. Iya. Ya. Uh, sebenarnya gini, hmm. uh, ada satu uh, di di episode ini adalah tentang hmm. bagaimana cara memitigasi sebuah fraud ya, Pak Dinar. Hmm. mungkin kita teaser teaser sedikit lah ya okay. sebelum kita masuk ke pertanyaan ya. Memang uh, kalau di setiap posisi dan pekerjaan itu pasti ada namanya potensi risiko terjadinya yeah. fraud atau kesalahan gitu ya Tapi karena sore hari ini kita kedatangan Pak tadi dari collection management yeah, ya collection yeah, management Kita akan ngomongin ya kasus atau yang mungkin sudah terjadi bisa jadi akan terjadi lagi mm -hmm. Terspesifik di tim collection mm -hmm. khususnya bagi rekan-rekan bapak ibu dan teman-teman di lapangan ya, Pak yeah. ya. Nah, sebelum kita mulai ini Mas Fer ini kan hmm. uh, mungkin nanti banyak akan ada istilah-istilah ya, hmm, yang kita nggak ya. tahu ya ada NBL, EPO ya, yang mungkin nggak ya, ya. semua orang semua posisi yang akan didengar ini ngerti hmm. jadi mungkin nanti izinkan kalau misalnya ada yang perlu kita perjelas kita perjelas nggak apa-apa ya. ya Pak Oke. ya jadi, sambil ngasih edukasi juga ke teman-teman yang lain yang mungkin nggak terlibat langsung dengan bisnis. Hmm. kita akan mungkin ngobrolin uh, sesuatu yang kita dengar di lapangan nih pak ya. hmm. uh, bisa apa namanya mungkin memang nggak bisa kita sajikan buktinya jebret di sini ya tapi hmm. kita yakin mungkin powers pernah hmm. hal yang serupa hmm. juga nih. Hmm. ada ini nih pak kita pernah dapat data ya dari beberapa narsum yang juga ya katanya ada info temuan lapping hmm. dan biaya asuransi atau admin. Hmm. Uh, jadi menerima uang tips dilakukan oleh Oknum, Oknum yeah, ya, Oknum, yeah. Oknum CO mm -hmm. Nah, itu buat meminimalisir atau memitigasi lah ya proses tersebut itu gimana sih Pak menurut Bapak Oke, okay, sebenarnya untuk meminimalisir hal yang overlapping oleh Oknum CO ya mm -hmm. Ya Oknum ya Sering-sering ya. uh, Sebenarnya sering-sering SPV ataupun collection head mm -hmm. itu untuk turun ke lapangan mm -hmm. untuk mengidentifikasi hal tersebut ya jadi sampling mm -hmm. itu perlu, jadi sampling ke konsumen ini, meskipun konsumen itu lancar ya, konsumen sekarang mm -hmm. kita Itu perlu untuk melakukan sesekali sampling, kok melihat pola bayar konsumen, terus uh, Di sisi lain, head office di tim kita juga sudah mempersiapkan data-data eligible untuk dilakukan UTS mm -hmm. jadi, Sorry pak OTS itu apa nih pak? Mungkin on the spot, manu spot, manu spot ya, oke. Okay. Turun ke lapangan. Hmm. Oke, oh, oke, okay. hmm. oke. Okay, okay, okay. Kayak semacam acuan untuk turun ke lapangan. Ya yes. yes. oke okay, okay. okay. Jadi okay. kita langsung kasih data tersebut untuk melakukan OTS, hmm. ya. Itu agar untuk meminimalisir hal-hal tersebut. Hmm. Jadi terkait fraud, terkait lightning itu tadi lah ya. Jadi untuk meminimalisir ya teman-teman SPV dan saya harus banyak-banyak sampling ke lapangan hmm. gitu sih okay. jadi, sebenarnya meskipun tidak tercek semua tapi hmm. sudah ada beberapa bagian yang periksa ya Pak? iya, pasti nah itu, intinya tadi seperti yang Pak Dinar bilang hmm. ya intinya adalah kita harus sebagai leader harus mengawasi ke lapangan yes, ya, harus care lah iya, harus ada extra effort hmm, gitu ya, ya harus benar, -benar. benar, -benar. Hmm. yaitu di bawah naungan uh, kita gitu okay, ya, ya. ya, sarannya ya oke okay, oke okay, oke okay. tapi memang balik lagi ke yang tadi saya tanya ya, memang Uh, itu kan menerima angsuran melalui rekening pribadi siapa itu belum bertotal dilarang ya pak itu, ya itu dilarang dilarang banget kayak ibaratnya ya, e. nilep ini ya, nilep aja dari <pusat> kan? mana kita nggak tahu bahkan malah mungkin ya berpotensi bisa si oknum tersebut ada mm. menyatakan ada bila lah ini mm. kayak gini gitu mm, kan kita sering baca itu di berita tuh lagi rame gini kan mm. nah mungkin bapak pernah dengar ada yang selupa lagi nggak pak di di bagian lain gitu atau mungkin kasusnya mirip-mirip lagi Uh, ya biasanya terkait leping lepping ini ya, mm -hmm. ataupun uh, rekening dimasukkan ke CEO kan pernah mm -hmm. dengar kan, kan mm -hmm. nah, Sebenarnya itu gak faktornya ketidaktahuan CEO sebenarnya okay. ketidaktahuan CEO paling banyak sih itu ketidaktahuan CEO. Terus apakah ini boleh atau tidak? Mm -hmm. nah, CEO tuh gak tahu tuh mm hal-hal -hmm. mm -hmm. itu kan. Mm -hmm. Nah itu Sampai. harusnya dari SPV ataupun hmm. CH ataupun area hmm. manager itu harus memberikan knowledge lah kepada teman-teman hmm. kita, hmm. agar itu bahwa ini menerima menggunakan rekening pribadi itu nggak boleh hmm. gitu kan hmm. yeah, yeah, yeah, Seperti, Dan kita kan sudah banyak e-channel hmm. Oh betul, ya, ya. Memen, kita, memang di mana ya. ya. kita, oh, kita kan sudah di mana aja di hmm. handphone ada hmm. di, Mini market, market, ada, ada. Nah, ya. Harusnya nggak ada alasan lagi. Iya. Kan? Iya. Untuk menjadikan iya. itu, benar. Ya, ya, ya. Nah, benar. Ini juga peran dari seorang leader ya pak ya, benar. memberikan edukasi, roh. Agar hal itu nggak terjadi ya. ya Sudah seharusnya edukasi ke teman-teman. Oh nih, bahwa ini lo yang dilarang agar nggak kejadian bukan iya. itu ya Pak Mitigasun ya. Tapi agak uh, menarik juga, uh, cukup menarik juga ya. Jadi kadang tuh fraud itu bukan atau suatu kasus tindakan tuh bukan dilakukan dengan niat gitu. Iya. Biasanya nggak sadar <laughs> gitu ya sih. Kalau kita mungkin uh, kita ambil contoh sehari-hari gitu ngirim mm -hmm. dokumen melalui non channel yang dia proof perusahaan yeah, gitu. apa itu kan. Bentuk contoh tindakan perut yang lain gitu Jadi ya mungkin mesti jadi awareness buat kita mm -hmm. semua ya Kadang-kadang tindakan-tindakan ini uh, kita lakukan tanpa kita sadar yeah. gitu. Tanpa kita <laughs> lakukan atau kita sadar Ya intinya mau gimana pun salah lah dia gitu. Mau ngeles gimana pun oh. salah lah ya Oke, okay, uh, Pak Dinar, tadi kan uh, udah ada beberapa contoh cerita. Justru ya. Ya? sebenarnya mungkin masih banyak lagi yang ya. gak bisa kita bahas hmm. semua di sini ya. Tapi kalau mungkin kita ambil sudut pandang dari sisi pelaku nih Pak, hmm. menurut Bapak deh, uh, mungkin ada contoh satu case ya yang yang. Tapi Bapak bisa memahami kalau ini salah, tapi Bapak bisa memahami kalau tahu kenapa si pelaku ini melakukan ini gitu, ya. hmm, jadi hmm. mungkin bisa jadi gambaran buat kita nih, misalnya kes hmm. A gitu, kenapa A itu dilakukan jelas-jelas salah, kok ternyata persepsi si pelaku seperti ini gitu hmm. loh hmm. bang jadi hmm. uh, apa ya insight baru sih pak buat hmm. kita pak, oh, kalau dari sisi itu kan sebenarnya dari collection sendiri kan kalau dari si KPI-nya hmm. kita tuh ada skin insentif kan, oke, okay. jadi selain gaji kita ada ada insentif di situ, hmm. performancenya pas dia itu buruk hmm. mungkin ya. Hmm. Nah, itu biasanya, uh, sedangkan dia membutuhkan biaya operasional, mm -mm. membutuhkan biaya untuk keluarga. Gitu-gitu iya. kan, biasanya faktornya sih kepepet. Pasti mm. sebenarnya faktor kepepet. Mm. <muffles> okay, okay, okay. Jadi, faktor kepepet melakukan mapping, mm -hmm. angsuran, mm -hmm. ataupun disetor tiga yeah. hari kemudian yang itu. Yeah sebuah kesalahan kan hmm. sesuai kebijakan kita hmm. jadi faktornya sih biasanya hal-hal seperti itu oke okay. terus berarti faktornya seperti itu ya kadang-kadang kebutuhan ya. Tapi gini pak, uh, tadi kan banyak cerita kalau misalnya bukan hanya uh, sistemnya, maksudnya kita punya roles tuh sudah sudah jelas gitu, iya, sudah clear mm -hmm. gitu ya. Hanya terkadang beberapa oknum atau individu itu antara tidak tahu atau mm -hmm. tidak mau menempati mm -hmm. gitu pak. Mm -hmm. Sejauh ini Pak Dara, pertanyaan tambahan dari saya sih Pak, pernah nggak ada satu cerita case ya yang mm -hmm. menurut Pak Dara tuh epic banget gitu? Bisa, buset, bisa sampai kayak gini ya gitu dan ya, bisa sampai bisa tercengang gitu lah, kok bisa-bisanya ini terjadi gitu. Mungkin ada cerita apa buat kita? Banyak sih kayak contoh dulu saya pernah nanganin kasus. Hmm. Uh, di salah satu di Pulau Jawa lah, hmm. di Pulau Jawa, dia dapat unit tarikan. Oke. Okay. Okay. Terus dia dapat unit tarikan, ada kalau nggak salah ada berapa sebulan itu ada dua normal ya mm -hmm. untuk CO kan dua tiga motor itu normal terus ada mobil juga terus kita ada info mm -hmm. ada info dari orang dalam lah intinya mm -hmm. terus menginfokan bahwa ini unit form, tapi tidak di store oh, ke gudang oh, oh, ya oh, kan okay. nah itu jadi pas kita selidiki ke sana kita dengan tim audit juga yeah. dibantu tim audit dulu ini kasus dulu ya, bukan hmm. sekarang ya. Nah, <laughs> ya ini kan bisa buat belajar, kan? belajar juga. Ini kasus dulu nih. Terus ternyata saya saya ke rumahnya, sosokan bertamu lah kita ya. Hmm. Soalan, iya pas lewat sini gitu hmm. kan. Terus ada teman saya itu fotoin plat nomor hmm. untuk hmm. dicek di West. Hmm. Iya kan. Ternyata benar yang itu hmm. oh, oh. Jadi, jadi oh. dia narik nggak bilang gitu Pak. dia ya? ya, narik tapi nggak disetor. Oh. Tapi dipakai gak sendiri. ya <laughs> <laughs> satu kasus nih. <laughs> Ya, saya, tahu, tahu, ya. Ya. saya kebayangnya begini loh, enak banget ya misalnya kita narik mobil hmm. pak Dinar ya hmm. ah mobil nggak usah saya seterang saya pakai sendiri oh itu namanya Ron oke oke ternyata sebagus bagus bagusnya rules ya nah, nah, nah, nah, kalau manusianya selalu mencari hmm. celah dan mindsetnya udah <susuk> salah ada buiarnya benar benar benar bayangin kalau itu kan yang ketahuan pak yang nggak ketahuan mungkin siapa tahu kan kita nggak tahu gitu ya cuma tahu ada maksudnya Potensi loss-nya itu berapa itu kasarnya Iya, gitu? ya? Pastilah, merugikan Iya, merugikan Nah, ngomong-ngomong soal kerugian nih Pak Dinar ya mm -hmm. uh, Tadi kan salah satu contoh kasus gitu ya Tapi kalau secara general nih mm -hmm. Pak Dinar Dari potensi-potensi uh, fraud yang mungkin bisa terjadi atau mm -hmm. yang ada di benak Pak Dinar nih Eh kayaknya nih, jangan-jangan bisa ini nih gitu ya mm -hmm. Nah, dampak secara luasnya itu apa sih Pak buat pemain sebenarnya? Mm -hmm. Kemudian tadi kita ngeliat ah ini doang, mungkin nah, orang dengar ya, gitu ya, ya. tapi secara nggak sadar sebenarnya ada itu dampak besar yeah. itu kayak gimana sih pak? Uh, dampaknya ya nama baik perusahaan sih sebenarnya, kredibilitasnya okay, hmm. oh, ya kredibilitasnya tadi ini ya jadi tercoreng hmm, tercoreng, terus di mata mungkin di mata investor kan hmm. akhirnya kan hmm. ya bisa sampai situ karang hmm. situ juga, terus mungkin masyarakat juga melihat Ah, kita ngajiin di lah. Nanti enak ditalangin kolektornya atau ditalangin. Oh, nya iya oh, jadi pandangan masyarakat seperti itu, <tis> dan <tis> itu kan sangat oh, kita oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, Ya, impact-nya ke kredibilitas juga. Sama banget tuh. Selain kerugian finansial jelas yeah, ya kalau saya tanya, Ya, itu itu ditanya, ya. <laughs> jadi kredibilitas ya. Tapi mungkin uh, itu yang orang nggak banyak aware gitu mm -hmm. ya. Mungkin pelaku-pelaku fraud itu mikir nggak ketahuan atau cuma nah, ya, ya. di sini doang <laughs> gitu. Tapi <laughs> kan ya, <laughs> kalau pahit-pahitnya nah, masuk news atau apa nah, ya, itu ya. nasional, <laughs> nah, gitu, itu ya satu nasional. Nah, itu. Nah, jadi powers dan juga teman-teman di collection ingat ya. Kerugiannya ada ya, kredibilitas kita juga bisa, nah, perusahaan utamanya perusahaan, kredibilitas itu ya, juga iya, bisa, menurun iya, iya. pokoknya hindari fraud. Iya, iya. Anda sudah tahu apa risikonya ya? Iya, iya, iya. Gitu di ya, sini, mungkin, mungkin yang mesti kita yakin ya, Terus hmm. teman-teman collection dan non collection pun mm -hmm. gitu ya. Yeah. Tapi bahwa sebenarnya satu fraud itu bisa menjadi jejak yeah. buruk gitu ya, Pak, ya. Mm -hmm. jejak buruk kalau dibersihinnya satu ya, sampahnya PR yeah. yeah. gitu kemudian kalau suatu waktu ada pekerjaan harus kembali ke situ juga, bener, ngebebankan orang lain, belum hmm. terus, iya, terus gitu. Jadi percaya kalau misalnya satu roti ketahuan tuh dampaknya bisa, kemana? Gak sekarang ya, mungkin nanti. Ya. Ya. Oke, okay, uh, baik Pak Dinar. Kalau tadi kan kita udah ngomong. Mau soal kasusnya mm -hmm. ngomongin soal how to mitigate mm -hmm. ya sebenarnya ya balik lagi masih banyak banget yang yeah, bisa okay. kita bahas satu persatu ya tapi mm -hmm. mungkin bisa jadi film <laughs> film dokumenter lagi mungkin ya film series <laughs> film <series. laughs> ya. ya, sebagian mungkin uh, bagi para powers bisa uh, apa namanya dapat esensi ya dari beberapa mm -hmm. contoh yang tadi udah tergambar gitu mm -hmm. kita yakin pinter-pinter lah pasti yeah. tahu kalau misalnya oh ternyata ini uh, tidak benar Hati -hati. gitu ternyata yang awalnya masih bekerja mungkin dari kasus tadi karena nggak hmm. tahu gitu hmm. ya masih tetap jalanin tapi hmm. mungkin ada kesadaran untuk mencari tahu hmm. untuk, untuk training lagi hmm. minta diajarin lagi ya sebesar-besarnya gitu, hmm. nah betul gitu. banget tuh oke pak uh, sebelum kita closing message nih pak ya mungkin hmm. ada apa namanya pesan-pesan tipsnya dan do-endon saya nih buat hmm. buat kita para power seneng dengar hmm. dan khususnya mungkin uh, tim collection kita di cabang ataupun di awal gimana hmm. mungkin ada pak sebenarnya yang harus kita lakukan ya ya melakukan sesuai dengan prosedur aja hmm. prosedur itu sudah ada hmm. jadi jalani ya kan hmm. karena kita kan masih ngikut aturan perusahaan kan? hmm. tapi kita, kita masih bekerja di sini ikutin aturan perusahaan udah hmm. aja sih sebenarnya Nah, sebenarnya berarti uh, penanganannya sudah ada ya, perindo hmm, semua hmm. sudah, sudah dijaga. Gitu. Ya. Hmm. Sudah maksudnya koridornya sudah, hmm. masalah ini sudah jelas, hmm. Hmm. Udah jelas. Hmm. Jadi mungkin bagaimana kita apa namanya menepatinya disiplinnya hmm. yep. gitu ya Pak. Hmm. Oke Mas Fer, ada lagi mungkin Mas Her? Nah kalau dari itu nih Pak, tips yang paling uh, apa namanya yang paling bisa dijalankan oleh teman-teman untuk menghindari ini. Doknya, mindsetnya yeah. salah mindset mungkin gitu. Hmm. Ya, jangan melakukan hal-hal yang tercela lah ya. Mm -mm. Kayak contoh nagih gitu, ke konsumen tidak sopan. Oke. Okay. Oh, nah itu yeah. kan okay. okay. yeah. ya yeah. Itu kan udah bukan udah zaman segini loh mau yeah. yeah. kayak gitulah. Yeah, yeah. <laughs> Arogan terus memanipulasi tanda tangan mungkin. Ah yeah. nah, yeah. terus. Uh, sudah peringatan tidak sampai ke tangan konsumen hmm. Kan? Hmm, okay, okay. terus tidak melakukan penyetoran tadi nah, nah apalagi itu nah itu hmm. tidak melakukan penyetoran hmm. uh, angsuran, hmm. kan itu ya harus dihindari lah hal-hal hmm. seperti itu hmm. sebenarnya teman-teman jadi ya itu merugikan banget sih hmm. dan kita sudah Udah mulai ke jalan yang benar ya. ya Udah mulai ke jalan yang benar ya itu harus lebih ditingkatkan Jangan sampai ya. ada yang berdampak ke belakang lagi lah gitu iya. <laughs> Jadi kesian yang udah ke kerja nah, udah. Iya. Jadi, satu yang ngaco kebaro Mas itu pasti ingat nih teman-teman powers dan juga teman-teman collection ya Ia. kerja harus berintegritas ya Pak ya Bener, saya rasa smart kita semua <sukain> ya working <sukain> attitude juga itu tadi ya Pak ya jadi buklet yang tebal-tebal itu jangan cuma dipegang nah, ya. jangan, <sukain> jangan cuma masuk <maksus sukain> kantong yang tadi tadi dibacalah ya lah ya oh ya apalagi ya, ya, ya, ya, teman-teman <sukain> udah tersertifikasi ya benar atau dia canggih kan berarti udah pada ngah pinter kan udah pinter itu tuh. Lalu, tinggal disiplin mungkin masyarakat dan pak pokoknya jangan hmm. ada lagi fraud ingat ya hmm. teman-teman powers oh, uh, dan juga minimalisir kalau bisa mungkin lah ya yang kalau misalnya temennya udah kelihatan mau kesono tarik tarik lah gitu ya tarik tarik lah juga bener mungkin bisa ya pak dinda harus diingatkan meeting mungkin mengadakan pertemuan rutin dalam 1 bulan sekali hmm. ngobrol ngasih knowledge ke tim hmm. iya iya iya itu ya, karena kecil-kecil yang sebenarnya betul. dampaknya besar. setelan sentuhan ya. kecil itu penting itu. Heeh. Mm -mm. ya, ya, ya. Kalau Se dia ya? kalau dia kesulitan misalnya, kan leader bisa tanya ya atau temannya ya. Hmm. Sulit apa? Mungkin kita bisa bantu agar meng, apa ya? menurunkan pikiran wah kayaknya bisa nih dengan cara itu. Jadi, ya, apa... berasumsi yang enggak enggak. Nah, asumsi itu ya. ya. Mungkin bisa begitu. Ia, iya iya iya. Kadang <gara> mungkin ya keterbatasan jarak juga uh. kita jadi mikir mau nanya malas. Nah, iya gitu sih. Ya. Kadang kan kita gak sadar ya. Udahlah, cobain ini dulu lah. Kalau diomel, kalau nggak diomelin, syukur diomelin Ternyata terjerumus. Ternyata tercebur. Terburuk. kandung sesat kan? Nanti temannya ngelihat. Nah, teman nah <murin> Jadi contoh yang agak baik. Iya <murin> iya. <murin> Oke, okay. okay. baik Pak Dinar, uh, informasinya berharga mm -hmm. banget ya buat kita semua mm -hmm. ya. Mudah-mudahan yang event bukan teman-teman koleksi yang dengerin Powers ini Kita yakin mm -hmm. biar bisa relate ya, mm -hmm. agar bisa ada esensi atau meaning diambil mm -hmm. gitu ya buat mereka Sebelum kita closing, mungkin ada lagi Pak Dinar yang mau disampaikan? Mm -hmm. uh, kalau dari saya sih mungkin uh, proses yang baik akan mendapatkan hasil yang baik Eh, sini, quote-nya, quote-nya, <laughs> ya kita untuk menyongsong end of year lah ya, dua ribu dua puluh baru ya, Pak. tentunya nah, ya, semangat mm -hmm. baru, dan nanti dua ribu dua puluh dua kita lebih seger lah, ya. okay. lebih hebat lagi, lebih bangkit lagi kan, mm -hmm. untuk menjadi yang terbaik lah gitu. Oke, oke, Pak Dina. Thank you banget pak. Ini kayaknya beranggaran kita kalau kalau nggak dibatasi waktu mau bisa dua hari ya. <gulah gulah tuk> Banyak banget sebenarnya. Banyak banget. Iya menarik ya, karena nah, epic nah, nah, nah, epic nah, gitu kan kita dengar masalahnya <tuk> pun nah, bisa gini-gini. pak, nanti mungkin syukur-syukur uh, bisa dibahas di episode episode selanjutnya ya. Nanti kita akan membahas soalnya rempet juga dengan ini gitu oh, ya. Nanti mungkin nanti kan ada nya hmm. Uh, dan sekali lagi, thank you Pak dina, ya, dina, dina, dina, di, ke podcast World kali <tuh> ini. <segera. yuk. tuh> ya. Nanti uh, kita, akan kita yes. Yes. Okay. Terima kasih Pak dina. Lagi. Makasih, makasih, ngasih, Terima kasih, terima kasih Terima kasih. Oke. Sampai jumpa okay. di podcast World, World, World final